Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru dan menarik nih ya, siang hari ini kekabar pertama ada ugan spesial banget nih persahabat ya aduh ini spesial banget dibuat kita semua warga konoha oleh selar semalam ini foto bareng bersama pasangan muda nih persahabat ya ada dulazelani dan tisabiani persahabat ya masya Allah mudah-mudahan selalu bahagia untuk mereka amin dan kita lihat juga Dedek Elasti pun mengunggah sebuah postingan foto yang sama yang diunggah oleh kak Wanda Hara persahabat ya perhatikan di sini, di DLSD baru saja mengunggah sebuah postingan, Wandahara Persahabati ya ada sebuah kalimat, I'll style by Wandahara Project. Ternyata, Kak Wandahara Persahabati Stylist baju mereka, Masya Allah, ternyata sangat keren, wah mewah, luar biasa. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat. Selanjutnya persahabat yang kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan persahabat ya ternyata kemarin kakak bilar ke studio RCTI ini dikawal oleh pak pol persahabat ya ini pak, Poli, pak polisi ini mengawal kakak bilar tuh masya Allah banget persahabat ya Luar biasa itulah kesayangan kita Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, sukses Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sental putih Unscorpilar Ada kalimat caption yang dituliskan ehm, Dikawal pak polisi katanya tuh bersahabat ya Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan Salah satunya dari akun Ratih Dara mengatakan dalam kolom komentar Ini toh polisi yang dimaksud lintar di live gongli kemarin Katanya kakak dikawal polisi, kakak emang bisa minta pengawalan Karena kemarin juga lagi buru-buru, karena dede udah lebih dulu di RCTI Kakak ada kerjaan lain dan dede emang harus lebih cepet ke RCTI Karena mau dia nersik dulu tuh tiap ya itu infonya nama polisi tersebut persahabat ya uh, di sini wia mungtis persahabat ya wow luar biasa nih mudah-mudahan saja banyak doa doa baik support dan dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita ke kabar berikutnya persahabat ya ada sebuah kabar bahagia baga juga nih untuk pertama kali duet Lesti dan Judika di acara AMI semalam itu sudah trending 7 persahabat ya di Youtube, wow luar biasa persahabat ya, sudah nangkring di 7 trending aja nih, mudah-mudahan bisa trending nomor 1 persahabat ya, yuk kita gaskan mudah-mudahan tetap kompak terus selalu solid, mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun kakak Rizky Bilar ke kabar berikutnya, persahabat ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan ini info bahagia kabar baik nih, bahwa acara tujuh bulanan Leslar nih, persahabat the ya. same, uh, tentu dekorasinya luar biasa, mewahnya persahabat ya. perhatikan di postingan ini ada nama Leslar, tertera di situ dan kita lihat dulu Uh, luar biasa persahabatnya Desainnya mewah Makin gak sabar Melihat acara 7 bulanan Idola kesayangan kita Di televisi nih persahabat ya unggahan ini diposting kembali oleh Akun family Anuska Leslar 23 Ini banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan dari para Sahabat Leslar Ya, dari akun Habibie9059Qt Leslar mengatakan kapan Min kata itu bertanya persahabat ya dijawab juga nih Belum tahu juga sih kata persahabat ya tetapi pastinya akan sebentar lagi dilaksanakan acara 7 bulanan Leslar ada tulisan "leslar" juga fix, katanya tuh persahabat ya, sudah dipastikan acara besar dari idola kesayangan kita. Ada kalimat caption juga nih, tuliskan dalam postingan tersebut: "Duh, tentunya persahabat ya, dasar warga Konoha ngehalu nggak cocok Terus kita harus gimana? <laughs> Ampun deh, itu lihat deh yang bawah, ada tulisan tujuh bulanan Lesti tuh persahabat ya, tujuh bulanan Lesti. Pastinya sebentar lagi kita akan disuguhkan." Kabar bahagia dan kabar baik langsung dari idola kesengan kita. Apapun itu, tentu kita harus doakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, mulus, dan tidak ada halangan satu hal apapun. Selanjutnya, persahabatnya kita lihat juga, ini ada momen spesial semalam di acara Ami Award. Ternyata, persahabat, ya. Kakak Bilar tentunya ini memberikan kiss dari jauh untuk dedek Lesti persahabat ya Perhatikan persahabat di unggahan ini Ternyata suami dedek Lesti gejora ini memberikan kiss persahabat ya kepada istri tercintanya Duh so banget nih persahabat ya Luar biasa tuh Masya Allah dikasih kiss aja dari jauh oleh kakak Bilar Dikasih aja dari jauh oleh kakak Bilar Masya Allah, momen yang tak akan pernah kita lupakan Mudah-mudahan selalu sukses, bahagia terus untuk Lesti dan Bilar Ke kabar berikutnya juga persahabat ya Ada sebuah info penting untuk kita semua Perhatikan di Indonesia hari ini semalam juga Menginfokan ada press conference malam anugerah lembaga sensor film persahabat ya tentu kita akan kembali menyaksikan di dalam kesayngan sebagai bintang tamu di acara anugerah lembaga sensor film 2021 Dedek Lesti sudah fresh conference malam anugerah lembaga sensor film kita dari kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar intip dulu yuk sedikit keseruan dari fresh conference malam anugerah LSF 2021 tadi siang yang dilakukan secara online dan diikuti oleh Ibu Harsiwid Ahmad Bapak Romy Fibriher Dianto, selaku ketua Llsf Angkor RI beserta jajarannya serta para pengisi acara dan juga host tungguin mereka yang akan hadir di Indosiar hari Rabu 17 November 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Wah wow, persahabat ya kembali, tentu kita akan menyaksikan besok malam Dedek Wahyudi juara akan hadir di indosiar, sahabat ya siapa dia makin tentunya nggak sabar melihat penampilan Dedek Wahyudi tampil di indosiar kita lihat nih banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ya ini dari akun Fitri Reveal 26 mengatakan Bunda Lesni selalu terdepan semangat katanya tuh Wow kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Welumil Ayapu mengatakan Masya Allah sukses lancar selalu amin Masya Allah banget ya mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya berjalan di permudah persahabat ya kita dukung doakan yang terbaik masih menunggu kejutan kabar baik hingga cedukan vitamin siang hari ini jangan kemana-mana total stay tun dan pantengin channel ini ya biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian setelah keberkomentar, berkomentar bang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.